back to this class to our uh, our uh, today is special class, yeah, because today I do not want to teach you any tenses any grammar but we are going to learn how to listen to the news yeah uh, and also at the end I'm going to have and give you some some of course some uh, grammar uh, grammar focus that you need to understand especially in at, at your level uh, but while waiting for others perhaps we should talk first ya yeah. Pak Made hello halo oh, yeah, good morning sir, Pak Made okay uh, Pak Made how are you i'm fine thank you okay good ya yeah. uh, Pak Made uh, our topic today is news ya yeah. uh, what is yeah. news news is berita Okay, good berita atau uh, atau apa ya kalau dalam bahasa indonesia mungkin bahasa lainnya kabar gitu ya kabar atau berita uh, apa berita Amade, uh how often do you hear, uh, do you listen to the news? Uh, uh, in this... Uh, I I not... Almost uh, not watching news. I don't... In, uh, in, I, I don't... I, don't, I watch. don't watching news. I don't uh, watch. I don't, I don't watch. watch news Us? in this year because because because uh you uh, have no time too so many I have, okay have i have no, no time. time okay um for you for watching news to watch news to, to watch, watch news. news okay uh how about how about uh uh the print, printed one how about the printed one the printed news you know printed what does oh, it also we we also we didn't read the printed news we or i i also i, I didn't uh, read the printed news okay so you don't follow any news or perhaps you just follow uh, almost, some of them almost i don't follow the news <laughs> okay you, you so you uh you uh you basically isolated yeah you are basically isolated because you don't hear any any news Uh. We just read uh, the WhatsApp in my group. Oh I see, okay. Yeah. from the group. Oh, we, have, we have many group of WhatsApp. <laughs> okay, many groups, many groups. <laughs> many yeah. group, we have yeah. many groups. Okay, Pak Made, it's not bahasa Indonesia. So if you want to say I, ya, yeah, saya, don't use we ya. Yeah. Uh, yeah. pakai I aja. Jangan. Yeah. Uh, kalau Paluman sering ya. Yeah. Kalau Paluman sering bilang saya, pakai kami gitu atau kita. Gak apa-apa, itu bahasa Indonesia karena itu sopan. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau saya ya I gitu aja, nggak perlu pakai I, we gitu ya. Karena yeah. we itu nanti jatuhnya malah membingungkan, ya. Bahasa yeah, Inggris right. tidak mengenal itu, ya. So kalau saya ya I gitu aja. Baik right. sopan maupun tidak sopan pakainya I gitu ya. Iya, yeah. Oke. Okay. Uh, nah, Pak, uh, Pak, pa, oke. Okay. So most of uh, most of your uh, source of the your news, ya, yeah, come from social media. Is that correct? Yeah, yes, correct. So, uh, yeah. Yeah. Yes. My we uh I have news from social media. Yes. Like like WhatsApp from uh from the group. From the WhatsApp group only okay. from the WhatsApp group. Yeah, so a subgroup uh social media, yeah. WhatsApp group is basically yeah. social media. So, yeah, Ken, most of your uh it's source of uh yeah. news uh, updated yeah. news or uh up-to-date news is from social, from media. social media okay uh, pa Madi, so so if you if you don't listen news yeah if, if you don't listen to your news uh so if you uh if you went out uh sorry if you go out with your college perhaps so what usually uh you guys talk about What just say guys? so uh i didn't, I didn't understand okay you uh, when you go out with your college or friends yeah. uh -uh. Uh, from works or perhaps from uh you know your family uh yeah your, perhaps your environment your neighborhood uh yeah. what topic do you guys oh. talk about what is what the meaning of the guest? you mean what what topic do you guys Do you guys? You guys artinya kalian. You guys ya, guys guys itu artinya kalian semua. Ini bahasa Gaulnya oh, sebenarnya Pak. Okay. Oh yeah, What do you guys? What topic do you guys talk about? Talk about oh, uh, uh, after after college yeah. we have the spare time yes. oh, talking about. Uh, Talk Ceremon about, talk, talk about, uh, talk about uh, uh, apa ya? Talk about uh, we do the homework uh, uh, like uh, kerjaan rumah yang kayak okay. itu. Homework or uh, Pekerjaan rumahnya seperti apa, Pak? Apakah bersifat? Rumah, uh, bersifat... Uh, apa yang misalkan yang petugas Karena dari kerjaan dibawa ke rumah atau tidak, misalkan misalkan kerjaan teke, di rumah kerjaan rumah itu sebentar kerjaan rumah itu nanti ada bahasa Inggrisnya beda pak maksudnya kerjaan rumah hmm. itu apakah pekerjaan bapak di kantor dibawa tidak pulang atau tidak. pekerjaan misalkan cuci mobil cuci an, cuci ini ya. gitu. uh, gini kami sampaikan dalam bahasa Indonesia uh, banyak pekerjaan kami di rumah banyak pekerjaan di rumah, seperti mengurus cucu, mengurus rumah, dan selain itu ada pekerjaan kampus yang harus dikerjakan di rumah. Oh, I see, I see. So, uh, so ya. Yeah. Again, uh, pekerjaan rumah itu ada. Kalau dalam bahasa Inggris, mungkin uh, terlalu general ya. Kalau dalam bahasa Inggris, itu ada. Kemarin saya sudah jelaskan, pertama. Ada chores, chores uh, for all of you ya yeah. you just uh, uh, join. Uh, chores itu artinya pekerjaan rumah dalam konteks pekerjaan rumah tangga. Ya, rumah chores. tangga itu ya chores, ya, bukan chores tapi chores. chores. Pekerjaan rumah ah, tangga ya, Saya tidak pernah mendengar kata itu dan tulisannya pun tidak. Coba di di di mana? Okay. Chores. Ya, oh. Chores, itu artinya pekerjaan rumah, ya pekerjaan oh, rumah tangga. Rumah oke. tangga itu dalam konteks bukan hanya bukan hanya istri ya. Biasanya rumah tangga itu identik dengan istri, tidak. Maksudnya laki-laki pun juga. Misalkan laki-laki itu ngurus ngurus mobil, nyuci mobil, benerin benerin atap genteng dan sebagainya, itu adalah ya. chores, ya. Nah tidak. kalau pekerjaan rumah itu tadi boleh di bawah home, homework, homework, homework sama chores itu berbeda. Charge ya. itu pekerjaan rumah ya, yang sifatnya itu rumah tangga, domestik. Yang di rumah. Yang pekerjaan yang di rumah. Domestik. <laughs> domestik ah, sifatnya. Okay. Tapi kalau homework itu pekerjaan kantor yang dibawa ke, ke rumah. Ke rumah. Nah, hmm. Jadi beda ya, oke. Okay. Soalnya dalam orang bahasa Indonesia itu dua-duanya artinya pekerjaan rumah, tapi dalam konteks apa? Makanya tadi saya tanya. Oke, okay. eh, Pak coba tadi di ini Pak. Uh, Oke, okay, saya tanya lagi ya pertanyaannya. Coba bapak jawab dengan ini pelan-pelan aja, tapi uh, grammarnya kalau bisa diusahakan benar. If you don't listen to news ya yeah, to the news a lot. So if you, ya yeah, meet, ya yeah, if you meet together or perhaps go out, ya. Yeah, what topic do you talk about? I talk We talk. Huh? We talk. We. Kan kan saya ceritanya kalian, kalian, okay, yeah, kalian, yeah. maksudnya bapak dengan teman -bapak teman bapak itu kalau, yeah. kalau nggak nonton yeah, yeah, nggak ngikutin ito. berita ngomongin apa gitu loh. Yeah. We talk about uh, the homework of the college and. Okay. Uh, And the the homework from you, our university, perhaps gitu ya? Yeah? Yeah. Yeah. The homework from our university. Okay. And of and perhaps is there any other? Are the other? And uh, discuss about uh, something. Uh, in my family before yes. the class be before the class begin okay uh, okay so okay you, so you talk about uh, just about work yeah just about work yeah. so, so the point is you only talk about work because we have uh, no more we have because we have no more time for we don't have time because, because we, don't have, we time. don't have more time for talking. <laughs> to, uh, to chatting, mbak bukan talking, chatting. To chatting. To chat chatting. Ya, yeah. yeah. kalau talking itu ini. Kalau chatting itu berbincang-bincang, ya. Yeah. Kalau talking itu ngomong saya sama sama apa sama kalau Pak. kalau bertemu langsung itu pas ketemu sebelum kelas dimulai itu talking ya Yes intinya begini Pak talking itu berbicara artinya saya ngomong sama seseorang empat mata hmm. tiga mata apa empat mata enam mata delapan mata hmm. itu pokoknya talking tapi kalau berbincang-bincang itu bahasa Inggrisnya chatting ya chatting, chatting. walaupun Walaupun secara langsung itu chatting, tidak masalah. Langsung tidak itu tidak masalah. Oh, chatting itu bisa, chatting itu baik chat. langsung. Oh. oh, pengertiannya selama ini tidak langsung. Ya, yeah, that's why, media bahasa Inggris sama bahasa ini tuh berbeda. Ya, bahasa Inggris sama oh. itu beda. Oh. kalau bahasa Inggris tuh chatting itu ah, boleh ngobrol sama ini boleh. Chatting itu tidak oh. harus online. Ya, chatting oh. itu obrolan biasa istilah chatting itu muncul ketika online online enggak itu sebenarnya istilah dari dulu ya chatting baik. itu ngobrol-ngobrol berbincang-bincang gosip-gosip itu chatting ya kalau dalam bahasa baik. ini baik terima kasih oke okay, uh, nah tadi saya review dulu pak Made pak Made you have difficulty yes. in finding words ya uh, and also your, your uh, sentence uh, structure is uh, uh, quite lacking ya uh, agak sedikit ini ya agak sedikit bermasalah oke okay, gonna... ah, ini bapak uh, saya tidak sebetulnya sam sampai tidak sempat mengulang apa yang disampaikan sampai isi oh, aja karena memang oper okay. saya maunya maunya gimana ya maunya munur gitu karena oh, tidak yes, yes. belajar. Oke, okay. no, no don't, don't worry pak, don't worry. Tetap yeah. ikut, tetap oh. ikut aja nggak apa-apa. Cuma bapak kan nanti bisa bisa tahu gitu loh kesalahan saya, apa cuma, kelemahan saya di sini gitu. Saya tidak cuma, bermaksud tidak bermaksud yeah. menyalahkan. No, that's not my point. My point is I want to give you feedback. Saya ingin ngasih feedback bahwa bapak itu ketika yeah. menyusun kalimat itu sedikit bermasalah. Nah ini saya mau, mau ini pak mau review ntar ya. Yeah. Jadi begini pak. Uh, pertama bapak itu ingat kalimat itu ada dua ya pak. Kemarin saya sudah jelaskan ada nominal dan juga ver, verba. Ada nominal verba. Kemarin sudah ya, Bu Bunas juga ya. Iya. Kalimat nominal itu kalimat yang apa, Bu Bunas masih ingat nggak? Kalimat nominal. What is nominal? Uh, nominal sentence itu. What is nominal uh, sentence? Uh, uh, don't have verb. Ya yeah, don't have verb, jadi menggunakan tuh to, to, to be. Nah jadi misalkan tadi I am, misalkan handsome, saya ganteng. Nah kemudian kalimat verbal itu berarti lawan katanya menggunakan kata, kata kerja, jadi yeah. tidak pakai to be. Yeah. Jadi misalkan kayak ini, I have time. Nah uh, I have time misalkan saya punya, saya punya waktu. Nah kalau kalimat nominal itu kalau bentuk negatif berarti I am not handsome. Jadi tinggal ditambahin not setelah tu tubinya. Jadi tubinya itu tinggal ditambahin not. I am not handsome. He is not smart. Dia tidak tidak pintar. He, he is not apa? Justrusnya. He is not lazy. Dia tidak tidak malas. Dan seterusnya. Ya. Nah tadi kesalahan Pak Made itu belum bisa membedakan nominal dan verbal. Tadi kalau kalimat verbal itu bukan pakai not pak, tapi Ya, I don't have time nah, bukan pakai not tapi pakai don't kenapa? karena ini kalimat ver, verbal penandanya apa? kata ker kata kerja nah ini ya, have itu adalah kata ker kata kerja, ya, jadi kalau misalkan Bapak bingung, ya, Pak Pak Made atau Bunas juga, atau teman-teman yang lain juga kalau misalkan kalian merasa bingung not itu dipakainya apa? Kalau dia ada kata kerjanya, berarti tidak perlu pakai pakai not. Pakainya itu antara don sama da, doesn't. Doesn't itu dipakai. ya. Kalau subjeknya itu she, he, it. Nah, kalau kalimat subjeknya she, it, maka dia tidaknya itu pakai da, doesn't. Nah. She doesn't like my, my food. Artinya apa? Dia suka... Masakan, masakan saya masakan saya, good. Kenapa pakai dosen? Karena subjeknya itu sihi, sihit. Nah, pokoknya kalau sihit itu pakainya dosen. Nah, jadi gini ya, ini kalimat verbal sampai nominal. Ini sebenarnya kalimat singkat. Ini kalimat singkat ya. Artinya uh, ini pemahaman basic sekali dalam bahasa Inggris. Jadi saking basicnya itu, ini saya ulang-ulang di kelas elementary. Nah, kebetulan Bunda sama Pak Madi kan gabungnya di kelas uh, intermediate. Jadi kalau salah nggak nggak apa-apa. Maksudnya kalau kemarin ada mbak Zahra, ada ini yang sudah dari saya itu sudah mengenal ini ya. Jadi uh, intinya ini bentuk dasarnya. Nanti kalau tensis apapun yang sampai levelnya itu sampai sampai tinggi itu pendekatan nominal verbal ini tetap dipakai ya. Karena ini dari mulai bentuk yang paling dasar sampai yang paling paling apa paling susah nanti ada ada ininya gitu ya. Jadi ingat ya karena ada yang bahasa, kalimat bahasa Inggris itu selalu mengandung subjek dan dan verb wajib hukumnya istilah kalau istilah orang muslim itu fardu'ain artinya tidak bisa digantikan kalau Pak Made mungkin ada ibadah di ibadah yang nggak bisa digantikan jadi harus dikerjakan ya pasti ada ya Pak Made, ya? Ada, ya ada ya itu oh. itu wajib jadi harus dilakukan kalau tidak ada salah jadi ibarat-ibarat Bapak tidak melakukan ibadah itu otomatis tidak dapat ini, apa tidak? Apa ibadahnya itu batal? So, apa yeah. sembahyangnya itu batal? Itu ada, nah ini, ini ada. Yeah. Subject dan subjek dan verb ini wajib hukumnya, ya. Yeah, right. Nah, dan juga tadi saya uh, ini, saya garis bawahi juga, uh, ini sering ya, kesalahan orang Indonesia. But I, I guess it, it needs to be to be uh, to, to get used to, artinya perlu dibiasakan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Ada kata ini ya. Saya tadi kata nyimbung, talk talk about itu artinya apa? Berbicara tentang. I talk about. Nah, I talk about artinya berbicara tentang. Atau sinonimnya apa kira-kira? Saya berbicara tentang itu sinonimnya apa ya? Berbicara tentang itu sinonimnya apa? Dis, discuss discuss nah, ya kan? Saya, ya, saya berbicara tentang uh, saya berbicara tentang apa topik gitu ya ini misalkan teman-teman yang mungkin ini ya saya yakin Pak Made dan Bu Nas kebetulan kalian ini apa ber, uh, apa di, di, di bidang yang sama artinya di dunia pendidikan sama seperti saya juga ini kesalahan yang sering terjadi I talk about itu artinya saya berbicara tentang nah maknanya itu sebenarnya mini sama seperti dis, discuss talk about itu sama seperti discuss jadi kalau saya membahas, kalau bahasa Indonesia ya. Discuss itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, mem membahas. Sama nggak? Saya berbicara tentang. Atau saya membahas tentang. Sama enggak Mirip kan? Nah, hari ya. Misalkan kalian ngajar nih ke mahasiswa kalian. Uh, ada Teman-teman uh, mahasiswa, hari ini kita bicara tentang. Uh, uh, itu versi pertama, versi kedua. Hari ini kita membahas tentang. Sama nggak? Iya. Sama kan? Nah, sama kan, nah ingat membahas discuss ini artinya bukan diskusi aja ya, artinya membahas. Nah, teman-teman, nice. nah, ya tadi kesalahan yang itu sebenarnya yang dilakukan Pak Madi itu ini ya, gener, biasanya sering dilakukan karena bahasa Indonesia itu cenderungan seperti ini. Jadi, teman-teman, kalau pakai talk about itu boleh pakai about, jadi i talk about misalkan i talk about news, artinya apa saya berbicara tentang berita, berita ya talk berita. artinya berbicara tentang berita. Nah kalau pakai discuss itu tidak perlu pakai about I discuss news. Nah ini ya jadi kalau membahas kalau pakai discuss itu tidak perlu pakai pakai about. Nah ini kesalahan yang bahkan jangankan kalian yang baru belajar bahasa Inggris seorang dosen apa, dosen pun kadang juga sering keselip ya dosen bahasa inggris pun kadang juga juga sering keselip nah. uh, makanya sekali lagi kalau kalian ingin bicara talk about itu ya nggak apa pakai gini tapi kalau pakai discuss itu nggak perlu pakai a about misalkan gini ya kalau kalian saya yakin kalian pernah nulis nulis paper ya misalkan uh, kalau bahasa inggris paper kalian menulis pakai bahasa inggris misalkan this paper Discuss, discusses, titik-titik-titik. Ya. Paper ini membahas apa? Gitu ya. Tapi kalau pakai talk talk, berarti pakai a, about this paper, talks talk about, nah, kayak gini, teman-teman nah, ya. Jadi maksud saya adalah kalau pakai discuss, itu tidak perlu pakai pakai about. Ya, jadi langsung kayak gini aja this paper discusses apa gitu, kalau pakai talk baru pakai a about nah, ini kesalahan basic nah sebentar ya saya tunjukkan tulisan saya dulu ya supaya kalian ini uh, jadi kalau intinya kalau pakai ini itu jangan jauh nggak usah pakai bug. ya sebentar ya uh, dan juga uh, uh, sebentar ya sebentar, sebentar, ini tulisan saya yang ini aja deh, yang masih sebentar ya, saya carikan dulu ya, sebentar, tunggu sebentar. Oke, okay, uh, bentar deh. Sambil buka, kita lanjut lagi aja ya. Nanti saya akan tunjukkan di akhir aja. Soalnya datanya terlalu banyak. Saya tulisan saya itu soalnya banyak ya. Jadi, saya ini kebetulan saya juga sedang menulis buku, jadi datanya itu agak-agak ini agak, agak nyampur. Hmm. Oke okay, ya, lanjut ya. Uh, oke, okay, teman-teman. Uh, nah, oke, okay, lanjut lagi ya. Terus. Bye. Oke, nah ini ya verbal sama nominal diperhatikan. Nah ini dari basic aja intinya kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib mengandung subjek dan dan verb. Itu hukumnya wajib. Jadi kayak kayak apa ya? Kalau kalau bahasa Indonesia itu kayak nggak bisa digantikan gitu loh. Nggak bisa digantikan dengan apa? Nggak bisa nggak bisa hilang. Maaf, nggak bisa hilang. Tapi boleh digantikan. Nah kenapa kok? Sering Indonesia orang Indonesia sering salah karena dalam bahasa Indonesia kalimat itu tidak harus mengandung predik predikat verb contoh ya saya di Jogja kalau dalam bahasa Indonesia ini boleh disebut kalimat nggak sudah boleh disebut kalimat nggak? bisa sudah. sudah boleh tapi kalau dalam bahasa Inggris kira-kira bermasalah nggak bermasalah karena tidak ada kata kata kerjanya coba lihat ada kata kerjanya nggak Nggak ada. Nggak ada, nah makanya kalau kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadinya "I am in Jogja". Jogja. "I am in Jogja" kenapa pakai "M"? "M" itu menggantikan kata kerja yang hi, hilang. Makanya saya sering bilang "to be" itu ibarat kata kerja jadi-jadian. Artinya, itu mm -hmm. dia itu bukan kata kerja, tapi kalau kata kerjanya hilang, dia itu bisa. Me bisa menggantikan gitu loh nah, makanya ini kesalahan orang Indonesia ya makanya kalau orang Indonesia kayak gini ya saya sedih orang yang baru belajar bisa biasanya akan menerjemahnya gini menerjemahkannya gini I sad kira-kira benar atau salah I sad salah. salah harusnya bagaimana I am, am, am set nah, karena harus ada kata ker kata kerjanya, kalau tidak ada berarti salah nah, pinjam to be you should replace it with to be karena posisi hmm. ini ya subjek dan ini sifatnya itu wah wajib nah, wajib, jadi ibarat Ibu e, ya, kita berdua sama-sama muslim kalau misalkan kita sholatnya nggak bisa, kita ganti dengan sholat, sholat ini sholat pengganti, entah kodok atau apapun gitu ya Bu ya Nah, jadi kayak iya. gitu ibarat seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, Ken. Nah, sekarang saya tanya Bunas ya. Bunas, halo? nggak apa-apa, Bu. Ya, ini kita memang oh, sudah gini ya. Ya, eh Ken Bu ya. nggak apa-apa, Bu. Jangan takut salah ya, Bu. It's fine ya. Uh, kita memang setelah post test ini, setelah kemarin kita ujian itu, uh, kita akan banyak speaking-nya. Speaking sama latihannya okay. karena yaitu karena kalau saya ngomong terus ya berarti nanti nggak enggak ini ya kalian nggak akan nggak aktif gitu ya makanya saya bagi jadi materinya saya kasih dulu di depan nah sekarang itu nanti kita akan banyak latihannya gitu ya oke okay. topik kita today our topic today is actually about listening to, to the news nah oke okay. i'm gonna ask bunas halo bunas yes yes sir oke okay. bunas how often do you listen to the news how often do you, do you listen, listen to the news To the news, oke okay. uh, seberapa seberap is is uh, yes. seberap what What does it mean often seberap seberap seberap seberap seberap seberap seberap ya sering uh, seberap sering. You know? yeah, sering. Good. seberap yeah. Berarti uh. how often artinya apa? Seberapa? Seberapa sering. seberap uh, good. seberap okay. How often do you listening the news? No, listen to, listen, nggak pakai listen. listen to the news. Oh ya, yeah. listen to the news. Oke. Okay. Uh, what, uh, what the news, uh, Mister News? Whatever, whatever. What kind of news? Oh, whatever. It, it, it can be local news, ya. Yeah? Uh, in in your in your local television uh, is fine. Is about your is about global news, okay. Is about national news, okay. It can be anything. Oke, okay. eh uh, I of uh, I am often. Yes. Uh, listen to. I often listen. Kalimat verbal berarti kan ya. I often. Yeah. I often listen. Listen uh, the news of. What uh, ya? Uh, Misalkan kalau nggak apa ya dari apa misalkan dari Kompas atau dari apa gitu kan bisa. Misalkan dari apa dari CNN atau dari Kompas TV atau dari mana gitu kan bisa. Oke okay. uh, the, uh, the, news. The, news... Okay, the news about, tentang about ya. Yeah. Oke okay, kalau about... dari Chrome tapi kalau tentang about. About uh, uh, buat apa ya? Maksudnya uh, bahasa Indonesia -nya apa dulu? Bu? Bahasa Indonesia apa nih uh, tentang kenakalan uh, apa ya? Kenakalan remaja, oke okay, berarti uh, about in english kenakalan -kenak remaja bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu Pak Allen, mungkin? Remaja bahasa Inggrisnya apa? Remaja <coughs> itu ada kata dua kata ya. Ada teen ya. Yang kedua, kedua ada ju juvenile. juvenile. juvenile. Nah, kalau kenakalan remaja itu biasanya uh, apa? Bisa diartikan sebagai kenakalan itu dalam konteks ini tidak tidak bisa diterjemahkan sebagai naughty gitu nggak bisa ya naughty teman-teman naughty yang kalian sering dengar itu yang kayak gini ya ya kan naughty ini artinya nakal bukan kenakalan kalau kenakalan itu lebih ke arah perilaku yang bu perilaku yang buruk berarti tins biasanya kayak gini kalau dalam bahasa inggris tuh tins mis behave Behaviour. Behaviour. Behave. misbehave misbehave oh, misbehave misbehave bukan misbehave misbehave gitu aja nah, artinya kenakalan atau perilaku yang menyeleweng dari dari remaja loh. juvenile misbehave ada nah, tapi sekali lagi tidak pakai noti ya tidak pakai noti noti itu teman-teman ya artinya apa nah Nakal. nakal tapi kalau kenakalan pak noti itu salah ya karena nakal ini ya teman-teman itu diksinya akan salah kalau digunakan untuk ini ya noti teman-teman hmm. itu biasanya digunakan untuk satu nakal dalam konteks anak-anak anak-anak ya. itu kalau dia bandel itu disebutnya no noti nah, bandel yang kedua mohon maaf itu biasanya digunakan untuk ini apa untuk sesuatu yang sifatnya itu ke arah seksual, ya, naughty. Ya, jadi misalkan ada apa ya, misalkan poselnya itu, pose itu panas gitu, bilangnya naughty itu boleh. Ya. Untuk dua itu. Tapi kalau untuk kayak gini, bilangnya mis, mis behave, mis behave. Ya, ya, artinya tindakan tidak, tidak, tidak Merti. pantas atau tidak ya. apa tidak menyalahi aturan gitu. Ya. Jadi kayak, kalau orang kenakalan remaja itu konteksnya bagaimana sih bu? tidak meng, apa perilaku yang perilaku yang ya menyeleweng artinya harusnya remaja yeah. itu kayak gini tapi kok dia malah kayak gini itu kan berarti uh, dikatakan kenakalan tapi kalau dalam bahasa Inggris bilang aja pakai mis mis behave dan kata behave kemudian dapat awalan miss, artinya yes. berubah menjadi nega negatif. negatif behave itu kan artinya perilaku ya misbehave berarti artinya perilaku yang yang salah menyimpang atau salah itu is, is sinonim ya. Contoh lagi misalkan ada kata hurt, hurt itu artinya apa? Well, hurt? Hati ba, hurt. bisa Oh. Hurt bukan kalau hurt itu pakai tuh Oh ya salah ya. Pakai tuh pakai dal pakai dal. Miss hurt hurt. itu artinya mende mendengarkan oh mendengarkan Oh satunya kan here ya Pop satunya here kemudian jadi jadi heard. Nah, ini pakai deh ya deh mati di belakang merd bukan hurt nah ini hear heard. berarti her tadi artinya apa mende mendengarkan Mendengar. sering mendengar kata kayak gini ya miss artinya apa salah salah dengar jadi saya ngomongnya oh. apa kalian nangkepnya ah apa berarti mis misheard tuh kan It's heard funny. itu artinya mendengarkan ketambahan awalan Miss. artinya langsung nega negatif contoh lagi misalkan nah ini yang sering kalian ini ya apa itu communication <coughs> komuni komunikasi sering mendengar kata kayak gini kan sering mis Miskomunikasi, miskomunikasi. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya apa sih? Miskomunikasi itu salah komunikasi. Salah komunikasi artinya apa ya? ya? Salah paham mungkin ya. Kalau bahasa Indonesia, artinya saya ngasih instruksi A tapi ibu nangkepnya B. Gitu kan? Nah, artinya kalau ada kata ini ya, kata benda atau kata sifat, ketambahan "mis" di depan, kemungkinan maknanya akan berubah menjadi negatif. Ya nah miscommunication, misheard, ada lagi misalkan mis mislead ya mislead ada lead mislead itu Tentang. kayak lead itu me, me, apa lead itu membimbing ya lead itu membimbing ya lead ya ini artinya membimbing mislead itu artinya membohongi jaturnya. jadi kita salah membimbing ya. membohongi ya. atau menipu boleh atau contoh lagi misalkan kayak gini nih. misalkan ada eh, ada kata conduct conduct itu artinya Kondak itu artinya melakukan, ya, kondak. Kemudian ada mis, misconduct, misconduct. artinya salah, e, perilaku yang salah, perilaku oh. yang salah. Kak, ini bias, biasanya bahasa seperti ini muncul saat e, sifatnya resmi. Jadi kalau kalian nonton persidangan luar negeri itu biasanya pakai kayak gini, misconduct, itu artinya pelang, pelanggaran. Misconduct pelanggaran. Pokoknya teman-teman ya, kalau ada kata, kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalian nggak tahu kata itu apa, kalau depannya itu ada mis, kemungkinan itu kata dasarnya adalah yang yang ini. Nah, kata dasarnya itu yang sebelum sesudah nya ini. Nah, kalian tinggal diingat-ingat aja ini artinya apa, kemudian maknanya di dirubah menjadi nega negatif. Jadi misalkan, oh miscommunication ini artinya apa ya? Ya berarti tinggal lihat aja setelah mis ini apa artinya komuni communication oh iya, communication itu artinya berkomuni berkomunikasi kemudian ditambah miss. oh berarti salah komuni salah komunikasi kayak gitu nah ini ee, bahasa yang saya pikir di Indonesia pun juga ada ya nanti nanti setelah ini akan saya kasih nanti saya akan membahas ini kebetulan sekali saya hari ini akan membahas ini yang depannya itu ada kayak gini nanti ada beberapa ya oke okay. Uh, Oke, okay. tadi jawabannya uh, berarti, I often listen to the news about, news about teens', teens misbehave. Misbe behave. Behave. Behave. Behave. Oke, okay. okay. so uh, what do you think about that, Bunas? What do you think about that? Yeah, uh, teens' misbehave. Teens' uh, misbehave. Uh, Today, in in uh, in, yes, in banyak lingkungan in uh, sekolah in uh, in school gitu aja bu at school boleh atau yeah. oh, at, at in school. school at school at school pakai at aja bu at yeah. school at school ya in behave yeah. at school uh, is Keep speaking Bu. Keep speaking Keep speaking Gak apa-apa is a suatu kejadian yang apa ya yang masif gitu ya gimana ya is a massive is a massive is a massive e event nah kejadian is a massive e event kejadian itu event is a massive e event. is a massive, e event. Is a massive e event. Yeah. E event ingat Bu uh. kalau dalam bahasa Inggris kepala kata bendanya itu di di belakang. Jadi kalau ibu ini apa berarti eh, kejahat, apa perilaku yang masih atau kejadian yang masih berarti kepalanya itu kejadian atau masifnya bu? Kalau dalam bahasa Indonesia kepala utamanya masif, uh, kejadiannya berarti kejadiannya itu di be, di belakang makanya tadi masif i event even. nah, di, event i, bu, bukan event event, right? event ya event bahkan ya yeah. event bahkan Oke okay, ya yeah. kemarin even. sudah saya jelaskan yeah. ya oke oke oke nanti I'm gonna uh, apa, uh, circle back to Bu Nas and also Pak Made, saya sekarang akan tanya Pak Elwin, halo Pak Elwin, how are you? fine mister <laughs> oke okay, Pak Elwin, our topic today is about listening to the news ya. Yeah, because uh, I'm about to show you some a couple of news outlet yeah so we we're going to uh, listen together what things that you can get and etc okay pa, but before that I would like to ask, ask you a couple question pa. Erwin yeah how often do you listen to the news I'm very rare uh, watching television but I subscribe a local newspaper uh, what do you mean by local newspaper eh uh, Koran Sindo atau oh, Kompas Oke, okay, eh uh, uh, Sindo and Kompas is not local news ya. is national, national news. Ya. Ya, lokal itu kayak misalkan Radar Radar Jawa Timur misalkan atau Radar nah itu baru itu, baru itu uh, sifatnya nah, lo, lo lokal. Radar Bogor misalnya Nah, Radar Kaya Bogor itu itu. <laughs> itu sifatnya lokal ya. Tapi kalau kalau apa kalau ini kalau apa kalau sindo sama itu tuh nasional ya sifatnya nasional oke okay. uh, Pak Ewin so uh, what news uh, do, uh, do you follow lately well the normally I read the, the title on the newspaper which is the the hot the hottest uh, news of of the day <laughs> okay, okay. What what was it? What did you uh, what uh, did you find most interesting lately? Uh, because... Yeah, about the the situation of the the, the global like okay. the the war in Russian and Ukraine. Okay, and what? the condition in Europe. Ah, uh, after ah uh, because of that war. Yes, and also the impact for us is like BPM price which is okay, uh, good. increase okay but now it's a, a decrease become a normal again uh, yeah okay good yeah so yeah uh, I when you follow news a lot then um perhaps more perhaps more than me yeah, because again I I usually follow news for my more for my research yeah I only follow news for my research I, I again I the same as Pamade pa and Bunas I I of I rarely watch uh, television yeah, because I often uh, listen to news for my research and to, uh, actually currently I'm, I'm writing a book for you know for for some published publishers and uh, actually one of my uh, research is about um, multiculturalism if you if you know what is multi multiculturalism multi multiculturalism. multiculturalism do I need to write it yeah. Beragam multi multicultural artinya multi-budaya so okay. if ya yeah, again if there is news about multiculturalism in Indonesia perhaps I would I would follow but if If there is no news about multiculturalism, perhaps I would just, just skip. Nah, skip artinya apa? Skip. skip. Lewat saja. Lewat aja. Nah, ini sering ya, sering di di uh, YouTube ya, biasanya skip, skip gitu. Skip itu artinya le, lewatkan saja. Jadi kalau ada berita yang saya nggak suka, biasanya tinggal saya, saya lewatkan. Oke, okay, uh, oke okay, Pak Elwin, thank you very much ya yeah. uh, Pak Made Bunas. Oke, okay. nah uh, before this ya, yeah, uh, sorry after this, we're going to listen couple news because again I need to emphasize this again and again that in intermediate uh, English you should be able to listen to to the news. Jadi kalian itu harus setidaknya harus terbiasa mendengarkan berita dalam bahasa bahasa Inggris. Yeah. Karena uh, tidak mungkin ya bahasa Inggris itu kalian belajar tuh cuma dari percakapan saja itu nggak mungkin ya karena bahasa itu bisa datang dari berbagai berbagai bentuk nonton film ke bioskop pakai bahasa Inggris nonton apa nonton YouTube pakai bahasa Inggris artinya banyak sekali yang menggunakan bahasa bahasa Inggris nah di level intermediate itu biasanya dirujuk untuk cara memahami uh, sebuah narasi yang sedikit lumayan kompleks ya lumayan kompleks jadi ya nanti kita belajar mendengarkan berita nah untuk teman-teman yang bergabung di kelas uh, advance yang sekarang gabung di academic and professional English mereka itu sudah mendengarkan berita yang sifatnya itu analisis ya kayak, kayak kayak mungkin di Kompas TV itu ya yang ada orang ngomong kemudian ada ada analisisnya jadi profesor dosen siapa gitu ada nanti nanti di kelas advance kayak gitu uh, kemarin sudah dan juga Uh, sifatnya itu membuat esai. Nah, teman-teman yang sekarang di kelas profesional Inggris itu mereka saya ajarkan cara menulis esai, menulis esai dalam bahasa Inggris itu sudah saya ajarkan. Nanti makanya kalian tahapannya ke situ. Jadi kalau saya harap kalian tetap ikut. Kalau misalkan ini, kalau misalkan datang telat nggak apa-apa. Nanti saya akan ulang, gitu ya. Oke, okay. uh, uh, Nah, saya akan mendengarkan audio, dah. C tapi uh, ini bentuknya video ya. Coba kalian pahami. Nah, nanti. Uh, But before that, I will I would like you to prepare a piece of paper. Ya, ada nggak? Kira-kira bisa nggak menyiapkan kertas, kertas yeah. dan pulpen. Close, ya. yes. Tos, ya. Okay, good ya. <laughs> Oke okay, thank you very much ya. Nah, tidak harus baru. So it doesn't have to be new one. Ya, yeah, just a piece of one. Jadi uh, bekas bungkus gorengan pun juga boleh. Ya, <laughs> yang jelas intinya itu nanti saya pengen kalian mencari kata-kata yang susah. Kata-kata yang susah kemudian kira-kira nanti uh, ditulis di bawahnya itu, poin apa yang kalian tangkap? What point did you get? Uh, sorry, what point do you get? Ya. Nanti beritanya ada dua: dari mulai yang agak ini, apa agak ringan sampai yang sedikit agak berat, tapi tidak terlalu berat. Ya, cuma agak berat aja. Nah. Oke, okay. uh, saya tinggal ini, ya, sambil kalian menjadikan ini kertas. Saya tinggal satu menit dulu, ya. Saya tak siapkan materi online, ya, sebentar. Napoleon, pulpen. Badi nah, ikut kursus bahasa Inggris. <laughs> Tahu tuh nanti akan saya ini akan saya apa akan saya beritahu kemudian nanti di akhir ketika kita sudah sudah bahas ini nanti akan ada semacam trik ya trik-trik mengetahui kata-kata yang mungkin kalian tidak tahu tapi menebak menebaknya itu artinya apa gitu ada nanti sebentar ya menolakkan nah nanti beritanya ada dua ya ada dua pertama itu pertama adalah berita sehari-hari ya jadi kayak berita kalau di Indonesia itu kayak berita yang di yang di itu loh yang di yang di TV-TV itu ya. Yang kedua nanti sifatnya itu sedikit analytical. Oke ya, sebentar. Nah ini perbedaan ya. Nah yang pertama ini yang rekaman pertama yang akan kalian dengar ini, teman-teman, itu dia menggunakan aksen Amerika. ini American News ya. Jadi dia itu aksennya Amerika nanti kalau saya sudah putar dua-duanya nanti kalian perasain deh kira-kira pasti akan beda karena berhubungan dengan aksen atau lo logat ini bentuknya audiovisual ya tapi kalian jangan fokus ke, ke videonya karena gambarnya mungkin akan putus-putus ya karena biasanya kalau sharing video gambarnya itu nggak, nggak terlalu ini apa nggak terlalu apa nggak terlalu oh putus-putus. Tapi kalian fokus ke audionya saja, ya. Bentar ya. Oke, saya tidak akan full screen karena takutnya nanti apa uh, tidak ini, sebentar ya. Tidak apa, tidak apa, tidak maksimal gambarnya malah tambah putus-putus. Oke. Okay. are you ready guys? Sudah siap? Ready, so. Okay. Nah, nanti saya akan ready. saya putar berulang kali ya. Kira-kira pertama, uh, pertama dulu. Uh, Uh, catat kata-kata yang mungkin kalian susah, enggak perlu semuanya, tapi yang kira-kira kok, oh ini saya pernah tahu atau tiba-tiba hilang gitu, atau apa gitu ya. Enggak harus semuanya ya. Yang kedua, kira-kira tebak ini beritanya tentang apa sih gitu ya. Oke, okay, uh, I'm gonna uh, play it now. It's happened again. Another sign language interpreter accused of signing total gibberish. This time it was at the police news conference announcing an arrest in the Tampa serial killings. We will be charging four counts of first degree murder. Standing off to the call. side, apparently Andrew's translating Donald every word, this woman. We received over 5,000 tips in this case. But it turns out, much of what she was signing was nonsense. She waved her arms around like she was singing jingle bells, says one outraged sign language expert. The woman, identified as Derlin Roberts, has a string of arrests for fraud. So how did she come to be translating at last week's high profile police news conference? I just didn't ask enough questions. Tampa Police Public Information Officer Steve Hegarty told me the woman simply showed up out of the blue and offered her services. My immediate reaction was, I didn't call for a sign language interpreter, but that's great that we have one here. I let her in. Did this woman appear to know what she was doing? To the untrained eye, and that would include mine, Um, I didn't see any problems. This latest embarrassment comes three months after it was revealed that the sign language interpreter at our Hurricane Irma news conference, also in Florida, made yes. no sense. The time to act is now. Haggerty is summing up the latest goof. We won't be using that woman again. Cops say this was not a crime, but it was an ethical violation. Okay, um, ya, yeah, apa-apa. Ini latihan pelan-pelan dulu ya, coba. Saya pengen tahu, um, uh, what uh, what did you what did you get saya tanya dulu ke bunas bunas what did you get bu kira-kira apa yang ibu tangkap dari ini uh, about uh, uh criminal yes crime criminal about, okay, crime uh, yeah murder uh, okay. pembunuhan okay good yeah so what uh, happening so what's happening actually uh, it it exi uh, it accident about uh, murder in in oke okay, in some, uh, some some city ya yeah, in america ya heeh yeah. okay. uh, pada saat uh, <laughs> ke okay, indonesia enggak apa-apa natal okay, natal day atau jingle bell oke ya oke oke oke oke oke ibu tahan dulu ya nanti yeah. ini ya yeah, oke okay. uh, ibu tadi ini saya akan putar lagi ya saya akan putar lagi uh, kalau pak made wadi juga Uh, I think the news about criminal. Crime, crime, okay. So. Crime. Okay. Tentang Pas. apa pak? Kriminalnya apa? Boleh dijelaskan? <laughs> Saya tidak menangkap. Tidak tangkap ya? Oke, okay. yeah. itu aja. Ada poin yeah. yang mungkin bapak tangkap selain itu, selain kriminalnya? Enggak juga pak. Enggak juga ya? Oke. Okay. Isitir, isit, is fast? Apakah ini terlalu cepat? Terlalu. Yes. Yes. Cepat yeah. dan okay. memang saya tidak mengerti banget oke okay, ya jadi begini ya teman-teman ya kalau kalau memang dengerin berita itu memang kita nggak bisa ngatur ya nggak yeah. bisa ngatur temponya artinya kita memang ya kitalah yang harus membiasakan membiasakan diri nah ini salah satu salah satu caranya gitu ya Oke okay, sekarang saya tanya Pak Alwin. file with body juga ya the murder, but he say that it's not a crime it is it is the first degree violation Oke okay, first degree violation Oke okay. Uh, oke, okay. ya, yeah. all of you have a different interpretation yeah? but I guess you are in this almost in the same realm ya yeah? di, di ranah yang sama but I'm gonna show you a couple uh, I'm going to see once again and then I'll explain to you ya yeah? oke okay. uh, kira-kira sekali lagi ya kalau ada kata yang misalkan gak ini ditulis aja gak perlu bahas katanya itu gak harus benar nanti ditanyakan ke saya gitu ya Tidak bisa dilambatin ya, Mister? Nanti kalau, nanti, nanti kalau dilambatin, suaranya malah aneh, Bu. Jadi kayak malah, malah kayak orang ini, kayak apa? Kayak film jadul, slow iya. motion gitu ya. Coba ya, nanti gini aja, saya saya potong di tengah-tengah gitu ya. Potong tengah-tengah, nanti potong tengah-tengah gitu ya. Coba ya. Oke. It's happened again. Another sign language interpreter, accused of signing total gibberish. Oke. Okay what did you get another what? gibberish gibberish oke okay, ada kata gibberish oke okay. please, please write it down ya gibberish adalah apa lagi what did you get just one sign, sign interpreter artinya apa sign, uh, sign interpreter uh, bahasa syarat Nah, sign interpreter itu artinya bahasa I, bukan bahasa ya. orangnya, nah, orang yang orang, me, orang yang me, orang menerjemahkan yang bahasa, me... bahasa isyarat. Jadi, kalau kalian sering ini nggak berarti kan? Kalau sekarang ya, kalau kalian nonton press conference dari polisi atau siapa itu ya. di samping itu ada yang, ada yang, yang ini. Isyarat, ya. nah fokusnya teman-teman itu bukan ke pembunuhan ini, tapi ke, ke perempuan ini loh. <laughs> keperempuan ini ini adalah apa penerjemahnya yang bermasa itu bukan pembungaan ini tapi yang yang ini orang ini perhatikan judulnya ya oke sebentar ya oke saya nggak lihat nah ini perhatikan judulnya mungkin nggak kelihatan ya saya baca aja ya tanpa polis spokesperson on fake sign language interpreter artinya apa saya tidak melihat itu oh fake, fake sign language interpreter Pasu. ya jadi, pasu. Nah, jadi orang ini itu ada pembunuhan ini pembunuhan berencana pembunuhan berantai tapi yang menerjemahkan ini orang apa ini apa bohongan jadi dia bohongan. itu jadi dia itu menerjemahkannya Allah. itu asal gitu loh uh. jadi makanya tadi ada kata jingle bell jadi dia itu ya, tadi ini polisinya ngomong apa dia itu tanda tangannya hmm. itu malah malah nyanyi oh, malah tidak. nyanyi jingle bell oh, gitu. tahu jingle bell kan yang lagu ini. natal itu nah itu dia menerjemahkannya pakai pakai ini gitu loh jadi bukan bukan fokus ke pembunuhannya tapi ada orang ini yang tiba-tiba mengaku sebagai apa mengaku sebagai uh, penerjemah interpreter. Uh, sign interpreter tapi kenyataannya dia ini hanya hanya bohongan bohongan, oh. bohongan. jadi dia itu Berarti cuma sengaja ya pengimpu, penipu Pak penipu bukan penipu jadi sengaja, sengaja menipu gitu. nah sengaja menipu supaya dapat kerjaan di sini gitu. padahal hmm. dia itu enggak enggak qualify gitu nah hmm. ini makanya tadi kalian agak mislit ya coba saya putar lagi sampai berkali-kali ya coba Pak <laughs> pahami dengan baik ya it's happened again it's happened again artinya apa It's terjadi a, lagi. Yeah, terjadi lagi kejadian lagi. Oh, yeah. It's happened right. again. It's happened again. Another sign language interpreter accused of signing total gibberish. Accused of signing total gibberish. Yeah. Accused <laughs> of signing total gibberish. I'm gonna write it down for you. One second. Uh, One second. Which? Where is the? Where is the? Oh saya. Ah, oke. Oke, okay, uh, okay, ada kata accuse. Nah, mungkin ini teman-teman baru ini ya. Accuse of signing total. Jibris. Nah, oke. Okay. Uh, perhatikan accuse. Ada kata accuse. Pernah mendengar kata accuse nggak, teman-teman? belum uh, ya, jarang belum oke belum oke okay. okay. kalau pak Alwin sudah mendengar pernah mendengar kata accuse pak uh, sering dengar temen artinya kurang tahu oke okay, ya jadi kalau uh -oh. kayak gini ya she is uh, accused kemarin sudah saya ajarkan kalimat pasif ya she is accused of murder artinya apa dia diduga diduga melak melakukan pembuk Pembunuhan. Accuse itu artinya du duga. Teman-teman nah, ya, accuse itu artinya dituduh atau diduga. Ya, accuse sekali lagi, accuse artinya ditu, dituduh atau diduga. Of signing, signing itu tadi kan ada kata sign. Sign itu kan artinya tanda tadi tanda. ya. Nah, signing itu artinya melakukan itu, melakukan apa? Eh, apa melakukan tadi? Gerakan tadi ya, menandakan itu. Total jiberis, jiberis teman-teman itu artinya nonsense. Apa itu nonsense? Oh. Oh. Tidak. Oh. Tidak, ya kayak ngomong ya. oh. kosong. Jadi, oh, tadi dia perempuan gerak-gerak tadi itu nggak ada, nggak ada artinya. Orang hmm. tadi cewek tadi loh ngomong kayak gitu, ya. tuh, itu enggak ada artinya karena itu cuma. Jiber, Jiberis, nah, Jiberis, fake. Ya, fake, good. Jiberis itu artinya omong kosong. Jadi nggak ada artinya. Jadi kayak kayak temen-temen kalau ngigo ya, ngigo kalau malam gitu ya tidurnya ngigo gitu ya. Kira-kira omongan yang keluar itu masuk akal nggak? Nggak, nggak masuk akal. Kemungkinan cuma, cuma apa, uh, dari apa dari alam bawah sadar aja gitu. Nah itu namanya Jiber, Jiberis. Nah ini adalah, nah ini saya ingin memperkenalkan juga ya. Ini adalah American American term, term, term itu artinya isti, istilah, istilah Amerika untuk orang Amerika untuk menandakan sesuatu yang omong, omong kosong, nggak ada artinya. Nah kalau orang orang British bilangnya nggak jiberis, nanti ada lagi, gitu ya. karena Mereka sekali lagi tulisan ya term, tulisan term, gimana tulisannya? Ini pak, term ini. Term, oh term ya, term. term, term, term itu artinya istilah term American term jadi istilah orang Ameri Amerika untuk ji istilah gibberish. untuk omong omong kosong gibberish ya okay. berarti ingat ya ini ada kosakata baru ada accuse ada gibberish ada tadi ada nonsense ya ini Intinya omong omong kosong tadi bener kata Pak Pak Elwin fake palsu gitu ya lanjut ya This time it was at the police news conference announcing an arrest in the Tampa serial killings. Nah, announcing an arrest of Tampa serial killing. Artinya apa? Announcing an arrest of Tampa serial killing. Saya tulis ya. Arrest. Pengumuman. Nah, pengumuman tentang penangkapan. Tampa itu nama oh, daerah ya. Nah, coba announcing an arrest of tampas serial killer. Benar. Mengumumkan arrest ada yang tahu? Penangkapan nah, arrest itu penangkapan seorang pembunuh berantai di di Tampa. asalnya Tampa. itu tampak tampak itu salah satu kota di Florida ya. Nah. Announcing an arrest of tanpa seliarkan killer. Jadi maksudnya teman-teman tadi polisi yang disadhi yang berdiri tadi itu polisi ya polisi itu sedang mengumumkan penangkapan pembunuh beran, berantai. berantai. Nah, nah yang nerjemahin ini yang nerjemahin pakai bahasa isyarat itu ternyata apa? Palsu. Palsu gitu loh. Bayangkan kalau kalian ada Pak Kapolri ya nongol pengumuman apa gitu yang jadi apa yang bahas itu ini apa palsu gara-gara kalau di Indonesia viral nggak viral nggak viral kan nah ini yang viral tuh kayak gitu maksudnya jadi anehnya itu ketika apa pembunuhan ini ya pembunuhan berantai gitu ya tapi yang nerjemahin itu malah seorang pem, pembohong gitu loh jadi kayak dia itu apa pembo ininya inilah penipu gitu ya kok bisa nyusup Nah, Mister... ini, nah, nah, ini tadi kan sudah dijelaskan. Coba saya ini lagi ya. Nah, tadi saya jelaskan kenapa kok dia tiba-tiba ada di situ gitu loh. Nggak ada interview, nggak dapat tiba-tiba ada di situ nah, nih. Nanti dijelaskan, perhatikan baik-baik ya. Nah, tadi kalian terkecoh ya sama pembunuhan tadi ya. Yeah. Yeah. Iya, fokusnya itu bukan ke situnya, tapi ke ke perempuan ini gitu loh. Ya, saya putar lagi ya. We will be charging four counts of first degree murder. Nah, jadi yang dituduh untuk first degree tadi bukan. Bukan perempuan ini, tapi yang tadi, gitu ya. Standing off to the side, this much of what she was, was nonsense. Much what he was signing, sorry, much of his she was signing was nonsense. Artinya apa? Kebanyakan, ya much, ya much, kebanyakan yang dia omongkan itu adalah non. Nonsense. nonsense. Jadi pokoknya dia cuma gerakin tangan aja. Biar kelihatan ngomong gitu loh. Cuma kelihatin tangan kok. Makanya tadi ada yang bilang mirip seperti jingle, jingle bell. Jadi kayak dia itu malah kayak nyanyi gitu. Jadi polisinya ini ngomong apa dia gerak sendiri pokoknya. Ya. She waved her arms around like she was singing jingle Coba she wave her around her arm around like she was singing jingle bells. Artinya apa? Dia, dia menggerakkan, uh, tangannya menggerakkan tangannya oh, ya. ya seperti layaknya dia bernyanyi, bernyanyi jingle, jingle bells. Jingle bells. Lucu nggak? Kira-kira. Ya. Ngaco kan ya? Ngaco kan? Ya. Orang ini ceritanya apa lagi serius dia malah, ny malah nyanyi gitu loh. Makanya berita ini menarik karena apa? Karena aneh aja gitu. Makanya saya bawa di kelas ini gitu. Itu ya. Bells says one outraged sign language expert, "The woman identified as Derlin Roberts has a string of arrests for fraud." Nah, dari ya, saya akan tulis ya. String Nah perhatikan ya, uh, saya tulis lagi aja ya supaya ini string of rest of fraud. Ada yang tahu artinya fraud itu apa? Curangan. Fraud curangan ada lagi mungkin yang cocok selain kecurangan ada ini, boleh keserangan tapi ada, untuk ini ada lainnya ada sinonimnya. Fraud itu artinya peni penipuan. penipuan. This woman has a string of rest of fraud. Infront apa ya tadi ya infront kayaknya string of arrest infront string itu artinya apa ada yang tahu string string itu artinya apa be benang ada sering ini ya ada kata string gitar artinya apa benang benang gitar itu loh yang tali buat gitar benang tali. gitar itu loh gitar. tali gitar oke tali atau benang gitu ya iya. nah string itu artinya benang jadi a string of arrest in fraud. Artinya rentetan. Nah, string ini artinya itu bukan lagi makna harfiahnya, tapi maknanya itu konotatif ya. Artinya rentetan penahanan tentang penipuan. penipuan. Jadi perempuan tadi itu sudah sering ditahan karena peni karena penipuan. Nih gambarnya nih. 1 2 3. Dia digambar apa? ketika dia diculik, difoto terus nih. Jadi dia perempuan tadi itu sering sudah sering di Ditahan berarti dia itu kalau dalam bahasa Indonesia resi? residivis. Residivis. Residivis. Residivis. Jadi dia itu sudah sering di sudah sering ditangkap. Oke, sebentar lagi ya. So, how did she come to be translating at last week's high-profile police news conference? I just didn't ask enough questions. Jawabannya adalah I just Don't have eh, sorry, bentar, saya lagi, I just didn't ask enough question. I just didn't ask enough question. Jadi, tadi kalau menjawab pertanyaan Pak, Pak, ini Pak, Pak, Pak, Elwin tadi ya jawabnya gini. Si ini ke kepala ini ya kepala apa kepala biru-biru biro Pak, biro biro, biro, biro, biro, biro rekrutmennya ya bilang I didn't ask enough, enough question. Artinya apa? Saya tidak, tidak meminta, tidak banyak menanyakan. Bertanya, as itu bisa diartikan bertanya bu ya. Selain oh, meminta iya. bisa diartikan bertanya. Iya. Saya tidak bertanya, Saya, iya. cukup pertanyaan. Maksudnya maksudnya itu adalah kalau interview itu cuma ditanya satu, satu dua pertanyaan toh tidak dicek kira-kira dia itu beneran bisa bahasa isyarat apa apa tidak kecolongan Pak. kecolongan, nah itu istilahnya kecolong kecolongan nah ini yang bilang tadi itu adalah kepala Biro Biro ininya apa Biro pe, pegawainya gitu yang yang yang rekrut pe, ini yang rekrut orang itu I didn't ask enough enough question jadi kenapa tadi berarti kalau menjawab pertanyaan Pak Ebony kenapa kok dia bisa masuk situ karena kecolong kecolongan karena petugasnya itu tidak nge, tidak ngecek dulu Lanjut ya. Tampa Police Public Information Officer Steve Hegarty told me the woman simply showed up. The woman simply showed up. Artinya apa? The woman simply showed Sudah. Mm. secara secara sederhana. The woman, oke okay, I'm going to write it down. simply show up hanya memperlihatkan Oke okay. oke okay. ada yang lain mungkin the woman Simply, hanya the woman Simply itu artinya bisa hanya gitu Ber boleh tapi lebih cocoknya itu fokusnya ke sini show up show up tadi apa sih penampil rumpaan itu berpenampilan sederhana Oke okay. Di sini dia perhatikan uh, show up ini status apa uh, bentuk katanya sebagai apa? Di sini kan ini subjeknya toh show up nya ini sebagai apa? Verb. verb bagus bunas bagus verb. ini subjeknya ini ini verbnya nah simply itu dia add adverb keterangan kata kata kete, keterangan maksudnya adalah perempuan itu tiba-tiba nong nongol show up itu artinya Nongol muncul. Hmm. Jadi tiba. maksudnya the woman just simply show up. Artinya perempuan itu tidak tahu tidak ada tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mun, muncul. Tiba. Hmm. Maksudnya uh, mereka itu nggak butuh mereka itu nggak butuh lawangan penerani apa pe sign interpreter tidak butuh tapi perempuan itu yang yang nongol sendiri tiba-tiba bersedia menjadi sign. Interpreter. Jadi uh, uh, ya ini ya show up itu artinya apa? Moon? Muncul. muncul. Muncul. Ini kata kerja ya. Jadi misalkan gini, I show up. Nah, ini show up karena dia bentuk pas ya. Kalau ini kan bentuk-bentuk ini, bentuk simbol satunya. Oh. I show up for uh, my mother. Artinya apa? Saya hadir, hadir bagus. Saya hadir atau saya muncul untuk ulang tahun pesta ulang tahun ibu ibu saya. Nah, ingat ya teman-teman ya ini basic bahasa Inggris ya. Kalau ada seperti ini kata benda yang berjajaran, ya diterjemahkannya dari dari belakang pesta ulang tahun ibu saya. Jadi bukan ibu saya pesta ulang tahun tidak pesta ulang tahun ibu saya nah, jadi apa ba, menerjemahkannya itu dari dari kepalanya kepalanya kalau dalam kata kalau kalau dalam bahasa Inggris kepalanya itu ada di di belakang ini I show up for my uh, jadi show up itu artinya apa muncul nah, jadi kalau ditanya tadi kok tiba-tiba dia kenapa dia bisa di-hire pertama ya, pertama petugas Biro ininya itu enggak enggak nanya enggak nanya kira-kira orang ini qualify atau atau pantas atau tidak buat ke ya, untuk kerjaan itu pokoknya dia itu CV nya itu enggak dicek itu katanya CV nya enggak dicek dia itu enggak dites dan sebagainya nah ini yang kesalahan pertama kesalahan kedua yaitu orang itu tiba-tiba muncul gitu aja tanpa tanpa ini pokoknya tanpa, tanpa undangan, ada, mereka juga nggak ngadain lowongan, nggak ada. Tiba-tiba perempuan itu mun muncul. Yeah. Nah, nanti akan saya ini, nanti ada beberapa kata yang saya akan singgung ya. Sebentar. Out of the blue and offered her services. Nah ini, oke, okay, satu lagi ya. Nah ini kelanjutan sebenarnya ya. Okay, ini ya, show up, out of the blue, nah ini. Uh, pak Elwin sudah pernah mendengar kata ini nggak pak? Out of the blue. Belum. Belum ya. Out of the blue itu artinya entah dari mana. Out of the blue, entah dari mana. Nah ini teman-teman, ini adalah I? idiom. Idiom. Idiom. Out of the blue itu artinya sesuatu yang muncul entah dari mana. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kalau kayak ngomong kayak gini kesannya kayak ada gaib gitu ya, ada ada unsur gaibnya gitu ya. Padahal tidak, ini untuk menjelaskan situasi yang tiba-tiba muncul gitu aja. Kayak misalkan uh, saya saya enggak ketemu saya enggak teman saya itu namanya tantri gitu ya. Misalkan saya punya teman tantri, dia itu lama nggak ngasih kabar. Tiba-tiba ketika di kafe dia itu mun, muncul. Berarti bilangnya she so up out of the out of the blue. Maksudnya tiba-tiba muncul entah dari mana, out of the blue. Nah ini idiom. Nanti kalau di kelas advance belajarnya seperti ini. Jadi sudah tidak lagi mempelajari bahasa dari segi dari segi makna makna tertulisnya. Jadi tidak apa yang tertulis di, di kamus, bukan? Jadi kita melihat makna konotasinya. Okay, uh, lanjut ya, sebentar ya. Nah, ini satu aja, satu kalau kita lagi aja. sebentar nanti habis ini kita mendengarkan yang lain. Sebentar ya, kok nggak bisa di ini ya? Sebentar, I'm having difficulty. I'm sorry, one second. Oke, oke, oke. Okay, one more time, yeah. My immediate reaction was I didn't call for a sign language interpreter, but that's great that we have one here. I let her in. Did this woman appear to know what she was doing? To the untrained eye, and I would include mine, um, I didn't see any problems. Okay, I'm going to write this down, yeah. Uh, perhaps you are ha having difficulty listening, so I'm just going to write it down so you can understand what I'm saying. Uh, Uh, kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan. ya. Oke. Okay. To tra to the untrained eyes including me, ya, I didn't see any any problem. Jadi ketika orang ini daftar itu polit apa kepala tadi, kepala biru, apa uh, apa ya? Tadi selain kayak HRD itu HRD atau apa ya? Tadi kayak humas ya. Itu bagian humas tadi itu. To the eyes, to the untrained eyes, ya, including me, ya, I didn't see any any problem. Perhatikan. Uh, mungkin ini ya, saya fokus ke sini dulu ya. Untrained eyes. Itu artinya apa ya? Ada yang bisa menebak nggak? Tebak aja dulu, nggak apa-apa. Mata yang terlatih tidak terlatih. Nah, mata yang tidak terlah, tidak terlatih. Nah, to the untra untrained eyes itu maksudnya adalah untuk orang yang awam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan untuk orang Awam. awam, nah ini bahasa yang ini atau kalau tadi mau diterjemahkan mata mata tak terlatih juga boleh tapi kalau dalam bahasa Indonesia lebih cocoknya untuk orang awam, ya, termasuk, termasuk saya, nah termasuk saya, saya tidak melihat adanya masa masalah, masalah, jadi si humas tadi, si biru humas tadi dia itu apa tidak paham bahasa ista bahasa isyarat makanya dia mengaku bahwa untuk orang awam termasuk sa, saya berarti It's dia so. itu mengat, mengkategorikan dirinya sebagai orang orang awam, awam orang yang tidak paham bahasa isyarat nah ini maksudnya jadi kalau sekarang kalau Ya saya nggak tahu ya mungkin uh, mungkin uh, kalian su sudah apa sering nonton berita atau tidak kalau misalkan nonton berita yang bahasa Inggris itu harus membiasakan diri dengan bahasa bahasa yang sifatnya itu bukan makna seber sebenarnya maknanya adalah makna kono konotatif konotasi ya, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin akan akan aneh makanya kita cari cari bahasa yang se Sepadan, nah ini antren AS itu bisa di, di, diterjemahkan sebagai orang, orang awam. awam. Orang awam sih, maksudnya apa? Kalau orang awam dalam bahasa Indonesia, orang yang hmm, tidak paham, tidak paham. Bagus, Bu, orang yang tidak paham. Nah. Jadi, ini sekali lagi ya, saya ulang ya, maksudnya adalah jadi orang itu, orang tadi yang kepala humas tadi itu, dia tidak apa ketika ketika ibu-ibu ini yang perempuan tadi ya itu ngelamar kerja apa me, mengusulkan diri untuk menjadi penerjemah itu uh, dia itu tidak tidak tahu karena dia tidak paham bahasa bahasa isyarat jadi seperti kata Pak Elwin tadi kecolong kecolongan, kecolongan dari berbagai level ini jadi orangnya juga tidak tahu tidak ada tidak ada interview tidak ada apa tidak apa tadi tidak ada tidak ditanya-tanya gitu kemudian tidak dicek CV-nya dan sebagainya jadi ya isinya tadi kecolong kecolongan nah ini ya tadi ada kata out of the blue ada kata untrained untrained eyes nah ini makanya kalian sekali lagi kalau level intermediate ya memang kalau kalian bahasa Inggris itu setidaknya mengetahui makna konotasinya juga jadi jangan cuma berpegangan kepada makna makna denotasinya saja denotasi itu makna sebenarnya ya karena dalam bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia artinya ada makna konotasi ada makna deno denotasi makna sebenarnya makna kias kiasan nah, kayak gitu ya uh, Oke okay, nanti uh, uh, kita akan obrol lagi setelah ini ya nah so far uh, saya tanya dulu ya eh uh, Eh uh, halo Bunas? Halo. Oke, okay, Bunas, eh uh, dari tadi Bu ketika Ibu mendengarkan tadi, problemnya apa, Bu? What is the problem? Kira-kira yang membuat Ibu nangkapnya susah itu apa problemnya? Eh uh, bicara uh, ya, uh, ya, yeah. pengucapannya terlalu cepat. Oke, okay, pengucapannya terlalu cepat ya. Oke, okay, mm. kemudian kemudian istilah uh, kata-kata yang belum pernah didengar terlalu banyak terlalu banyak vocabulary yang ini tuh terlalu banyak ya iya, iya. Okay, terlalu banyak ya uh, tapi sebenarnya tuh, yang... ya Bu ya atau menangkap ininya ya ucapan itu soalnya soalnya kalau mister yang ucap Oh ini artinya tahu gitu tapi karena ada ucapkan itu Iya, <laughs> itu itu harus ini ya, harus membejakan natif ya itu natif <laughs> natif itu memang pengucapan ya, harus. Gitu. Ya, harus ya harus intinya itu. Saya ngomong spasi apapun sama seorang natif yang ngomong spasi itu beda, ya. beda ya. Sebenarnya saya pun juga bisa kalau saya mau ini, tapi karena takutnya kalian bingung, jadi saya ini ya, uh, saya dulu pernah diajar ini, saya diajarin aksen juga, cuma takutnya ini malah malah apa, malah lucu nanti ya. Karena kayak kalau orang, kalau orang kayak saya ngomong kayak mereka itu jatuhnya malah alay gitu ya. <tuh> Oke okay, uh, berarti itu ya masalahnya ya berarti yeah. speednya kemudian vocabulary Oke okay, nanti saya ini saya tangkap apa saya jadikan poin buat saya untuk nanti supaya Bu improve-nya bagaimana kemudian kalau Pak Made apa yang Bapak ini uh, rasakan uh, kalau saya memang listening itu luar biasa susahnya tadi hampir 95 persen saya lewat semua ya lewat semua ini ya? iya okay. iya uh, listening Bapak kenapa Pak apa yang Bapak lemah dalam listening itu kenapa problemnya memang pendengaran saya oh, kurang pendengaran ya pendengaran ya, okay. ya okay, terus? Sampai penguasaan kursa memang juga apalagi tadi ada yang pakai apa itu makna-makna apa tadi konversi, makna ya, ya, konotasi ya. Iya. Okay. Okay, terlalu berarti, jauh, terlalu sulit bagi Oke, okay, berarti ini ya Pak. Uh, uh, nanti gini Pak, kalau Bapak ini karena memang kalau Bapak masuk sini mungkin agak terlalu nih, ya Jadi mungkin kalau Bapak lanjut ya, saya sarankan ke elementary dulu ya Pak. Nanti Pak, apa? Saya mau tanya, elementary ya? itu uh, bisa masuk linknya nggak ada? Uh, linknya Lalu. sama Pak. Linknya itu Jadual. sama. Jadwalnya? Jadwalnya itu hari Senin Kamis ya, Pak Lukman ya. Senin Kamis ya. Senin Kamis, Senin Kamis ya. Senin Kamis. Tinggal, ya. tinggal dibuka di link itu, itu ya. Senin ya nanti linknya itu sama Senin Kamis. Nanti kalau ya kalau bapak, bapak in, ya kalau bapak ingin ini mulai dari kalau bapak masuk dulu sekarang boleh tapi mungkin kalau bapak nanti lanjut bulan depan periode baru itu masuk kalender Menteri Pak. Nanti iya, ritmenya enggak. itu ritmenya pelan ya, ritmenya pelan. Jadi jadi nggak seini karena memang ini kelas intermediate jadi agak panjang dikit, agak agak cepat dikit. Nanti kalau levelnya advance itu saya ngajarnya 70% pakai bahasa Inggris, tanya jawab pun pakai bahasa Inggris. Oke ya, hmm. gitu ya. Saya sarankan hmm. seperti itu, pak ya. Untuk Gunas itu memang ibu sebenarnya sudah bisa, tapi ibu itu catching up-nya itu yang jadi masalah ya. Catching upnya. Ya. Apa tuh Chef? maksudnya? Catching up itu artinya kayak menyusulnya itu loh bu. Jadi kayak hmm. ada kata, ibu itu kayak kayak seolah makanan itu dijajahnya itu agak lama gitu loh. Jadi yang membuat apa membuat ngomongnya itu jadi jadi keluarnya lama juga gitu ya. Nanti nanti nanti kita lihat dulu ibu ya, selama selama ini bagaimana nanti kalau misalkan ini saya akan metode lain saya gunakan metode lain ya. Oke okay, uh, Pak Elwin, uh, what uh, do you find difficult in listening that news? Yeah, same as Bu uh, for me it's still too fast and And also i'm not familiar with the vocabulary so it's uh, it's a strange uh, sound yes. for me okay uh, but uh, how about the pronunciation can you hear it uh can you listen that clearly yeah yeah yeah yeah the the, the pronunciation is okay so i catch up some words But I miss the other one. <laughs> oh, I see. So, okay. It's a little bit surprising for me. Yeah, it's a little bit surprising for me because usually you can catch up very well. So, I have question. Why, why did you think that uh, is about the serial killer? Kenapa Bapak kok malah fokusnya ke serial killer tadi, Pak? Tidak ke ibu apa ke ini tadi ke Mbak-Mbak Mbak yang? That's why. That's why I miss on the on the beginning of the the, oh, the sentence. Yeah. Oh, I so I catch up the the other one. So that one that live in my my mind. Oh, I see, I see. Yeah, again is a fast ya. Yeah. Uh, again, karena memang kalau dalam berita itu kan mereka memang butuh waktu tayang ya. Artinya kalau kelamaan yeah. itu juga juga molor jadwal tayangnya. Makanya yeah. ngomongnya itu cepet. Kalau kalau so, kalian ini more more practice yeah, uh, to... about listening. Ya, yeah, this is this is the the thumb, ya. Artinya di kelas ini itu memang waktunya latihan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan grammar grammar dasarnya sekarang itu tinggal latihannya nanti akan speaking writing dan seterusnya ya nanti akan ada latihannya lagi so uh, don't worry ya don't worry uh, oke okay, uh, nah oke okay, uh, in this in this uh, in this record next one ya uh, agak berbeda kalau tadi kan beritanya itu tentang ini ya kayak liputan gitu ya nah ini beritinya itu tentang tentang ini apa tentang kayak semacam lip, liputannya itu bukan kayak tadi uh, apa sifatnya itu kayak analisis sedikit, ya. Jadi ada orang yang ngomong gitu ya di depan gitu ya. Tapi kalian dengarkan dulu. Nah, uh, yang jelas seperti ini. Kalau tadi teman-teman itu adalah berita dari Amerika. Makanya kalian yang kalian dengarkan tadi itu adalah logat logat Amerika. American. Nah, ya American, American accent. Nah, yang sekarang ini yang saya akan dengarkan itu dari yang akan British. perdengarkan maaf itu dari BBC. Apa itu oh. BBC? British Broadcasting. Good British Broad Broadcasting, artinya orang orang British orang ini orang Inggris. Nah Nanti kalian kelihatan lah, pasti kelihatan, pasti akan kedengeran. Nggak nah, apa-apa, saya tidak akan memutar semuanya, nanti akan saya putus di tengah-tengah ya. Coba kalian pahami, kira ini belum tentu ini ya, ini belum tentu lebih lebihan apa ya. Uh, Masnya ada orang yang berita yang tadi itu susah, tapi kemungkinan ini bisa bisa tanggap atau mungkin sebaliknya karena. Uh, Walaupun dia sifatnya itu agak panjang, tapi dia itu ngomongnya agak pelan gitu ya. Coba ya, saya akan putar sebentar. Nanti setelah ini akan saya akan ada materi dia. Saya sebentar aja cuma ulasan aja. Diemos akan Oke okay, teman-teman, saya kasih heads up dulu ya, kasih semacam apa, semacam trik apa ya, kayak contekan awal dulu ya, kisi-kisinya gitu ya. Jadi begini teman-teman, berita di sini yang di sini adalah Jepang itu ada masalah dalam dalam ini apa, dalam bidang alkohol. Bidang alkohol itu mereka punya masalah tentang alkohol. Tapi masalahnya apa? Coba kalian dengarkan sendiri ya. Oke, okay, are you ready, guys? Sudah siap? Ready. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah ini. Pelan-pelan aja. Nah, uh, you would generally expect a government to promote less drinking. In Japan, though, the country's national tax agency has launched a nationwide competition asking for ideas to encourage people in their 20s and 30s to drink more alcohol to boost the economy. Younger generations in the country drink less alcohol than their parents, a move that has hit taxes on things like sake. Uh, Takako Amano is a senior lecturer. Okay, so far, sampai sini aja dulu ya. Uh, perlu diulang, teman-teman? Perlu. Perlu diulang dulu ya. Sampai sini aja deh. nggak usah panjang-panjang ya. Oke, okay, saya akan putarkan lagi ya. Ini sekali lagi, ini British aksen. Accent. Aksennya sangat jauh berbeda dengan tadi. Ini ibarat orang, orang, orang Batak ngomong bahasa ini ya, bahasa Indonesia. Jadi lo, il, lidahnya itu kuat ya. Orang British tuh kayak gitu. Ya. Nah, uh, you would generally expect a government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 Saya tanya dulu ya, nggak usah ini, nggak apa-apa. It can be anything ya, Ken. Uh, uh, entah di kelas saya itu nggak masalah. Oke, okay, Pak Made, what did you get, Pak? Uh, alkohol. Oke, okay, alkohol. Tentang alkohol di Jepang sangat ya. mahal mungkin begitu. Oke, okay, berarti masalah mahal sama tidaknya ya? Nanti masalah harga, yang Bapak tangkap masalah harga? Iya, kira-kira saya memang susah. Oke okay, ya. okay, ya. okay. uh, kalau Pak, Pak Elwin apa okay, okay, uh, okay, uh, okay, uh, okay, uh, Pak uh, okay, uh, okay, uh, okay, in okay, uh, okay, uh, okay, alcohol for the, things, for the taxation. okay, uh, the uh, okay, uh, okay, uh, uh, uh, okay, for okay, uh, is it funny. Pak? Is it funny? Yes, funny. <laughs> Oke, okay, ya, I'm, I'm gonna go back to ya. Yeah. Oke, okay, uh, Bu Gunas, uh, what did you get? Bu, gak apa-apa, sedapatnya so aja. Nanti saya akan ulang lagi. Oke, okay, uh, about uh, young generation, ya, yeah, young Japan, ya, yeah. uh, uh, lebih most most like uh, alcohol, yes, then sake. Oke. Okay. Nah, itu aja. Oke okay, ya. Gitu ya. Oke. Okay. nggak apa-apa ya. Begini ya, teman-teman ya. Uh, saya akan ini, saya akan putar lagi ya sebentar ya. Jadi sebenarnya Ibu, Bu Eh uh, Ibu Nas hampir dekat Bu, tapi yang sebenarnya dekat itu Pak Pak Elwin coba ya. Saya akan putar lagi ya. Pak Elwin udah paham deh Pak. <laughs> <laughs> Karena Pak Elwin tuh udah dari dulu sama saya, bu. Yeah. Jadi nggak nggak apa-apa. Pak, Pak Elwin tuh sudah dari dulu sama saya ya. Jadi jangan ini. Karena Bu, Pak Madi sama Bunas kan baru ya. Pak Elwin tuh memang sudah dari dulu ya, Pak ya. Sebentar ya. Saya putar lagi ya. Nah, saya akan langsung review ya. Now, uh, you would generally expect a government to promote less drinking. Oke. Okay. You would generally ya, yeah. you would generally expect. Expect itu artinya apa? mengharapkan. Ya, kalian pada umumnya. general itu artinya pada pada a umumnya a atau umi. You would generally pada umumnya kalian akan berharap pemerintah ya, benar ya. In Japan, taruh putar lagi ya. Nah, uh, you would generally expect a government to promote less drinking. Expect the government to promote less drinking artinya apa? Pemerintah uh, harapkan ya, expect untuk menerapkan untuk, less good. alcohol, And to promote less, oh, less drinking, drinking kita juga tadi bilang, expect the government ini ya tadi ada kata generally apa tadi generally pada ya, pada, umumnya. Ya. pada umumnya pada umumnya. Pada umumnya you would ya. You kalian akan. wood itu akan ya. Kalian akan berharap pemerintah untuk mempromosikan less drinking. Artinya apa? Mengurangi minum. Mengurangi minum, minum alkohol masuknya. Jadi, pada umumnya pemerintah itu akan mempromosikan masyarakatnya untuk tidak terlalu sering minum minum alkohol. alkohol. Nah, less itu si antonim dari much. Kalau much ya, sorry, Much match uh, much drinking artinya apa? Minum yang berlebih. Mabuk. Nah, much drinking itu artinya minumnya berlebihan, ya. Berarti kalau less drinking apa? Minumnya diku Dikurangi. dikurangi. Jadi kalau mass drinking itu minumnya di, diperbanyak, tapi kalau less drinking itu minumnya dikurangi, dipu, ya. Nah, pak, kira-kira masuk akal nggak kalau pemerintah itu menyuruh masyarakat ma menyuruh masyarakatnya untuk mengurangi minum-minum? Masuk akal enggak? Ya. Masuk akal kan? Masuk akal. Nah, Masuk akal. Nah, kita lihat ya nanti ya.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 agensi tes agensi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak apa ya pajak petugas yang ngurus pajak itu disebut apa kalau di Indonesia juga pajak pajak uh, ini apa dinasnya dinas, dinas apa perpajakan dinas perpajakan apa kalau bisa ya. perpajakan iya ya, perpajakan uh, Oke okay, perpajakan ya itu itu orang itu ya kok yang pajak itu agensi itu maksudnya dinas ya kalau dinas atau apa kalau ke Kementerian mungkin ya Kementerian kalau usia Indonesia ya Kementerian yang ngurus pajak ini and encourage people in there is enter Usainya gimana sih? Oh gini, oh halnya di belakangnya, oke. Okay. Perhatikan kalimat ini ya. Ini saya singkat dari tadi ya. In Japan, the tax agency, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, dinas atau kementerian perpajakan gitu ya, encourage people in their twenties and thirties to drink more alcohol. Artinya apa? Di Jepang. Ya. Ya, Jelas, Kementerian Pajak encourage mendorong. mendorong mendorong bagus mendorong masyarakatnya di usia Pak. Jangan bercerai, Pak. Jangan bercerai, Pak. Jangan bercerai, Pak. alkohol bercerai, Pak. Jangan bercerai, Pak. Jangan Pak. belum bercerai, Pak. Jangan Pak. Jangan ya Pak. Jangan bercerai, ya saya putar lagi ya. ...to boost the economy. Younger generations in the country drink less alcohol than their parents, a move, move that is hit tax. Ah, jadi, nah, saya singkat aja ya. Younger generation, ya. Okay. Younger generation in Japan drink less alcohol. artinya apa? Kaum mudanya minum alkohol ya, lebih sedikit, daripada, uh, lebih sedikit kaum daripada kaum tua. Kaum tua. Younger generation in Japan drink less alkohol, dan di uh, uh, elder apa ya, elder atau apa gitu tadi ya. Kayak gini ya, pokoknya kayak gini. Ah. Uh, Nah, perhatikan tadi ya, teman-teman ya. Uh, maksudnya adalah, kira-kira perhatikan kalimat ini ya. Dari atas ke bawah. Generally, pada umumnya, orang itu ya akan berpendapat, kamu berpendapat, uh, sorry, kamu akan berekspektasi atau berharap pemerintah itu untuk mempromosikan, untuk mengurangi minum. Minum alkohol. Minum alkohol. Tapi di Jepang Ya, di Jepang ya the tax agency encourage people in their twenties and thirties to drink more alcohol untuk apa mendapatkan pajak itu nah, nah, bus ya tubuh itu bus their taxation ekonomi artinya apa tonami meningkat nambah. bus itu artinya apa meningkat Meningkatkan, meningkatkan. meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi mereka mereka yeah. di Jepang saat ini teman-teman ya younger generation in Japan drink less alcohol than the then the elder artinya apa orang Jepang sekarang itu minum alkohol. minum alkohol lebih sedikit daripada kaum tua. tuanya kaum tuanya jadi saya tadi bilang ya di Jepang itu mengalami masalah tentang alkohol tapi masalahnya itu bukan karena banyak orang yang minum alkohol tapi malah banyak orang yang tidak minum alkohol. tidak minum alkohol kira-kira uh, this is uh, uh, unique or not saya pengen tahu pendapat Pak Elvin dulu Pak Elwin how about you what do you have opinion It, about this it's unique but uh, i think the the the the younger people in japan was edu well educated so yeah. then they they they consider drinking is harmful okay yeah good yeah uh, And and i know about you Nas, how about you what what is your opinion about this uh in uh, yeah, in Japan yeah, to boost their uh, to boost their economy yeah. yes uh, younger generation uh, yes in 20s and 30s yeah. yes uh, must be to drink more alcohol than the older okay So, uh, do you agree with this or not? 50-50. Uh, 50-50, <laughs> oh, yeah. um, uh, the, the meaning, are, uh, the other to to boost their economy. Yeah. Yes. Oh, uh, yeah. Uh, long generation, yeah. Yes. Encourage to drink. Okay. Uh, yeah, uh, Bunas, you are from economy, right? You are from accounting, right? Yes. Sur yes, ya yeah. So I think you have yeah we have very very uh, unbiased ya, unbiased itu uh, eh point sorry bias view. bias point of view ya bias point of view bias maksud dari kata bias itu ini ya apa kayak berpegangan ke satu titik gitu ya karena karena ibu nas itu dari <laughs> dari ekonomi makanya itu ya ya nggak yeah. masalah sih asal asal ekonominya <laughs> baik gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> tapi diadul kan. Uh, Ya, oke ya. tuh. Nah, that's why ya. nah. Jadi ada makanya ibu tadi bilang, fitting, <laughs> fitting, Karena conflicting ya. di sisi, kalau nggak minum itu ada benernya juga, gitu. Mm. Tapi kalau kalau nggak minum nanti ekonominya kayak gini, gitu kan? Kan yeah. repot juga ya. Yeah. Itu semacam waktu covid kemarin itu ya. Kalau keluar rumah itu nggak apa, jadi masalah. Kalau di rumah terus ya ya jadi masalah, gitu. salah kan. nah, Makanya kayak gitu ya. Oke. Okay. <laughs> makanya saya bilang bias point. Point of view, maksudnya itu sesuatu point of view yang ber, ber, ber apa, bertitik berat ke satu sisi gitu ya. nggak apa-apa nggak apa-apa it's fine, malah malah suka saya. Jadi tidak apa saya itu sangat suka diversity dalam konteks kalau pendapat itu ya jangan dia terus ya. Boleh pakai no, boleh pakai apa tuh boleh. Karena saya dulu apa saya dulu orangnya ini ikut organisasi debat. Jadi kalau ada debat itu saya senang. Oke okay, uh, kalau pak Pak Made, what did you get, pak? Uh, what do you, what is your opinion about this? Uh, in Indonesia, nggak <laughs> apa-apa, Pak. I'm gonna uh, give you some uh, English ini, satu sisi pemerintah mengharapkan uh, anak muda minum untuk menaikkan ekonomi. Satu sisi, uh, pada umumnya berharap mengurangi minum, seperti yes. yang saya tangkap. Oke, okay, uh, Gen, uh, what is your opinion? Opinian uh, pendapat bapak bagaimana? Coba pak, pelan pelan aja. Uh, what is your opinion? Ya, yes, kita mesti mengikuti apa anjuran pemerintah jadi menyesuaikan. Jadi, ekonomi, harus minum ya pak ya, harus minum berarti ya? Menyesuaikan ekonomi masing-masing. Oke, okay, I see. <laughs> so, nah itu tadi ya. Berarti pokoknya gini, dimas, ya, dimas, uh, acas ya. Adjust, adjust, yes. to the, uh, to the apa ya, to the, the let's say the needs, uh, of the, the, needs, uh, the needs of the government. But, bagus kalimatnya yang dari Pak uh, Pak Awin. You must adjust the, the needs of the one The needs, uh, need itu artinya apa? butuh ya kebutuhan nah ini di sini bukan kata-kata kerja tapi kata-kata ben, kata benda artinya kebu kebutuhan. kebutuhan we must adjust adjust itu kayak ini apa kayak menyesuaikan tadi ya kata Pak Pak Made ya we, we need we must adjust the the needs of the government dalam konteks ini ya our government kalau misalkan orang Jepang ya kita bilangnya our our government kalau misalkan kita bilangnya their government pemerintah mereka oke nah, okay, uh, nah uh, ya tadi ya berita tadi menarik karena sedikit paradoks ya artinya di mana banyak negara itu menekan angka angka ini angka minum-minum angka alkohol tapi di di Jepang itu malah mempromosikan nah makanya ini apa maksud saya itu kalau kalian rajin menonton berita apapun itu ya entah dalam konteks sosial media atau apapun yang dari dari WhatsApp atau apapun itu apa menambah vocabulary kalian nah di sini kan ada vocabulary baru ya tadi ada kata apa text agency agency kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak kayak kementerian ya, atau atau ini ya dinas ya atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesia pokoknya Uh, se sebuah lembaga yang mengurusi itu, itu namanya agen jawatan bahasa lama nah gitu ya ada yang sering uh, dengar kata ini? Uh, uh, ada pernah dengarkan singkatan ini? pernah, agen agen rahasia Nah, sentral, intelligent agent, agensi. Nah, agensi itu artinya kayak itu, kayak lembaga gitu, lembaga. Jadi yes. lembaga itu lembaga itu tidak selalu institution ya, tidak selalu institution. Bisa diterjemahkan sebagai agen, agensi. Oh, enggak lebih umum kantor pajak aja, Mister. Boleh juga sih, boleh juga sih, boleh juga. Boleh juga. Hmm. Tapi kalau ya, kalau mau menerjemahkan kantor juga boleh. Yang jelas yang ini, yang yang diasosiasikan ke situ ya. Entah ya. kalau kantor boleh, atau dinas boleh, atau ya. lembaga ya. boleh. Nah ini ada kata encourage. Nah, dia apa encourage? Mendorong. Mendorong. mendorong. Ya. Kemudian mendorong atau memosikan. Ada kata boost. Apa tadi boost? Meningkatkan. Meningkatkan. Meningkatkan. Nah ini sering ya. Sering dipakai ya. Kalau dalam bahasa Indonesia juga ya. Menteri kita, bus Bu Sri Mulyani itu sering pakai ini kalau ngomong. Boost, boost, bus ekonomi gitu ya bus itu artinya mendorong nah eh, tadi ya ingat-ingat ya kalau dalam eh, apa kalau dalam bahasa Inggris sekali lagi untuk dalam konteks intermediate ya pokoknya kalau kalian nonton berita itu levelnya sudah intermediate kadang tidak menggunakan bahasa yang sifatnya itu literal maksudnya itu maknanya itu hanya denotatif tidak bisa menggunakan istilah-istilah seperti ini menggunakan idi, idiom. Idiom. idiom. Nah, terkait antre ini sebentar ya. Terkait antre ini saya akan kasih trik ya sebentar ya. Selesaikan, tunggu sebentar. Sebentar ya. nah ini teman-teman ya teman-teman uh, uh, halo uh, apa bisa ya, melihat nih. ini teman-teman bisa nah, bisa saya, jelas. Saya, jelas ya nah teman-teman kalau kalian tidak tahu artinya seperti tadi ya kalau kalian tidak tahu artinya itu ada kata-kata seperti tadi itu kalian bisa melihat patokan ini teman-teman ya nah kalau kata itu mengandung kata kontra itu biasanya maknanya adalah against against itu artinya apa Bertentangan. Nah, bertentangan. Nah, ada kata ini nih, contohnya. Ada con kon, kontras. kontras. Apa itu kontras artinya? Kontras. E ada pro, ada kon. Kontras. kontras. Artinya apa? Berlawan, Berlawan? Berlawanan. Nah, kemudian ada kata mal depannya. Kalau ada kata mal, itu sifatnya eh abab, pet Artinya apa bet? Buruk. Buruk. Ada kata mal mal content, artinya konten yang bu, buruk. Buruk. Kemudian buruk. ada kayak gini nih. Apa ini? Praktek yang Baca, salah. Praktek yang. Bahasa bacanya gimana? Mal mal prak mal prak mal, -praktis. Praktis. Ya, mal artinya kalau dalam bahasa Indonesia ada ya mal, -prak praktek. mal -praktek. praktek. Nah, jadi artinya itu sesuatu yang bu yang buruk berarti kalian tinggal keterjemahkan kata yang belakang ini kemudian dicari uh, maknanya apa kemudian berarti dia jadi jadi jelek gitu ya penambahan mal malpraktis malkontek gitu ya atau ada kayak gini artinya apa perlakuan yang salah perlakuan yang salah mal treatment, benar, salah. Benar, mal -treatment. artinya perlakuan yang Perlakuannya yang salah. Satu lagi nih, apa nih? Kelihatan kan? ya Kelihatan kan? Iya. Malnouris. Mal kurang, kurang gizi. Hmm. Nouris itu artinya gi gizi. Malnouris itu artinya kurang gizi atau salah gizi atau atau salah ini gizi ya itu ya. Jadi intinya. Uh, di, apa gizinya itu kurang ya. nah kemudian buruk, ada ya. kenapa Bu? gizi buruk istilahnya. Nah, gizi buruk kalau bahasa yeah. Indonesia gitu. gizi uh -huh. buruk kan ada ya? bet itu artinya yeah. apa? bu? buruk, buruk. kan? Nah, gizi buruk tuh kan ini bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia pun ada jadi kalau misalkan Ibu Nas Pak Made sama Pak Elwin baca, baca buku tapi kalian tidak tahu maknanya apa kemudian ada kata mal berarti dia artinya Bu buruk tinggal yeah. dicari makna belakangnya ini apa gitu ya? function nah malfunction ada dulu. ya. malfunction ada mal mal mal behavior uh, mal, mal treatment ada mal mal apa lagi gitu ya? Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, kalau ada kata miss itu artinya eh error, ada mistake ya. kesalahan, ada miss komuni communication artinya apa kesalahan komuni. Kesalahan komunikasi. Ya. Ada mis, uh, misbehave tadi ya. Apa itu artinya? Kesalahan, berperi. Kesalahan Oke. Terus ya, ada kata sub. Kalau sub itu artinya un, under. Di bawah. Ada kata subway. Subway itu artinya apa? Jalan bawah. Jalan tanah atau... Atau ini bisa diartikan sebagai kereta bawah tanah. Itu juga boleh. Oh, iya. Kenapa kok bawah tanah? Karena ada kata sub-nya. Nah, nanti ada kata ini. nih. Artinya apa? Submarine. Kapal selam. Kapal selam. Bukan. Dari kata apa? Sub. Kemudian ada? Marine. Subconscious. Artinya apa? Alam bawah, bawah sadar, alam bawah sadar tuh kan yang sap-sap itu artinya an, under ya. bawah. Jadi, kalau Pak pak ini, uh, apa Pak Elwin dan semuanya, teman-teman di sini, kalau kalian ini ada bingung apa sap itu artinya bawah. bawah. bawah. Nah, dulu teman-teman, waktu kita dijajah, jajah Belanda, kita itu di, dianggap sebagai ini artinya apa ya? Uh, manusia yang apa ya bawah kita manu, bawah di bawah manu manusia, manusia. atau manusia jadi Lasta. manusia jadi-jadian <laughs> jadi waktu itu waktu kita dijajah sama Belanda itu kita dianggap bukan manu bukan manusia, manusia. tapi setengah manu setengah manusia, manusia. Uh, Nah itu ya jadi waktu kita dijajah Belanda kita, kita itu di, tidak dianggap manusia tapi kita dianggap setengah manu setengah manusia, manusia. Subhuman, nah ada deck itu biasanya maknanya 10 ada deket, ya. ada multi. Artinya apa? Multi, ba? banyak, banyak, banyak, ada multi, multinasional. Artinya apa? Banyak, banyak, banyak. multinasional, multimedia. Artinya apa? Banyak media, nah, banyak, banyak media. Jadi, maksudnya banyak, ya. laptop saya itu multimedia, artinya laptop saya itu bisa digunakan untuk banyak banyak media bisa muter musik bisa muter lagu bisa buat edit video dan sebagainya ya. ada kata solo, solo itu biasanya uh, solo ya sendiri tri itu artinya tiga triple ya kemudian ada kata dip itu artinya dictate ya men, apa c ya ada kata domin ya biasanya itu sifatnya itu menguasai dominan ada kata judge itu dari kata mengejat ya. Ada judgment. Ada mori ini juga ada mor itu artinya mortal mati. kematian ya. Mortal. Ada kata im mortal. immortal immortal itu nggak bisa mati ya, Misalkan uh, apa ya uh, God is immortal Tuhan itu tidak bisa tidak bisa mati immortal ya. Ada spectator ya dari kata spek ya Pak Pak Edwin kemarin sudah pakai spek itu kalau depannya pakai spek, kemungkinan ada konteks meli, melihat, melihat. spek nanti ada banyak lagi, ada spek uh, spekulatif, artinya berspekulasi, melihat ke depan, spekulatif, ada kata spek speknya itu, ada ter itu artinya wilayah, territory, ada kata fair dan seterusnya ini ya, fair itu artinya biasanya belok, ya divert, ya. Ada fifth itu artinya hidup, revive, alive. Nah seterusnya. Ini contoh aja nanti akan saya saya kasih kasih kalau ini kalau di kelas uh, advance nanti ada seperti ini ya. Yang jelas kalian kalau tidak tahu maknanya itu bisa melihat dari depannya ini. Ya. Makanya kalau ada kata subhuman itu apa sih mas Bakti, mas Bakti Maksudnya subhuman? Human itu manusia, sub itu artinya di di bawah. Berarti kayak setengah manusia atau manusia jadi jadian sekali lagi ya dulu waktu kita dijajah Belanda kita itu dianggap sebagai sub subhuman artinya manu setengah manu setengah manusia berarti kita itu belum dianggap manu belum dianggap manusia begitu ya teman-teman ya nah ini ada satu lagi kan yang ini yang saya jelaskan sebentar ya kita tutup di jam ini ya jam sepuluh kurang sedikit ya Bentar ya okay. uh. Nah, yang sering teman-teman itu kalau ada kata an, nah an itu sudah sangat jelas ya. Misalkan ada, ada kata du, artinya apa? Du artinya apa? Melakukan. Andu? Balik, balik apa? membalik artinya tidak jadi melakukan jadi diulang lagi an an itu artinya retract uh, uh, retract itu artinya apa menarik kembali ya. Andu. kembali menarik kembali undo kemudian ada uh, ada kata fair artinya apa adil adil Fair itu adil. Oh enggak fair nih? Fair itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Fair itu artinya a, ah, adil. Artinya apa? Fair, fair, fair. Tidak adil. adil tidak adil. Nah, unfair itu artinya tidak, tidak adil tuh. Maksudnya yeah. kalau ada kataan itu berarti maknanya berubah menjadi nega, negatif. negatif. Jadi kalau teman-teman di sini kok mendengar kata lu, an itu apa adaannya, Biasanya itu konteksnya nega, negatif. negatif. Ya. Ada kata lagi misalkan? dis, contoh ya, ada kata like, artinya apa? Like, suka, ya suka. suka, ya. suka. Dislike tidak suka. Dislike tidak suka, bukan? Ada triknya sebenarnya. Maka kalian tuh kalau membaca itu tidak harus selalu buka kamus. Ya, kalau kalau tidak paham, kalau depannya seperti ini, itu biasanya maknanya negatif. Kemudian ada lagi nih, misalkan. Uh, <kuh> ada kata Agri artinya apa Setuju? Setuju tidak setuju, tidak setuju. Nah, ya kan makanya itu jadi jadi dis artinya jadi nega negatif Oke okay, uh, so far hmm. any question teman-teman Oke okay, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Uh, again, uh, mungkin ini kalian masih ini ya, masih baru, tapi untuk Pak Elwin sudah jalan ya, karena Pak Elwin sudah lama dari saya, uh, dari dengan saya. Uh, untuk uh, Bu Nas dan uh, Pak Pak Made, itu kalau Ibu ini, ya, nah, karena ini sangat berguna sekali ya, buat kalian ya, karena nanti di goal itu saya akan ajarkan menulis. Gitu ya. Tapi untuk men, men, apa, mencapai level itu, memang harus belajarnya bertahap dulu. Nah, mungkin saya tiba-tiba ngasih itu gitu nanti malah bingung gitu jadi kalau misalkan kalian ini merasa ini kalian apa periode ke depan itu ngambil elementary dulu nggak apa-apa ya nanti saya saya ini saya dite dari awal ya nggak apa-apa ya gimana untuk periode ini periode ini lanjut ini dulu aja pak lanjut ini dulu, ini dulu. nanti ya. periode depan elementary periode kemudian nanti kalau ke sudah apa boleh masuk sini lagi atau langsung akademik boleh karena Kalian untuk Buna sama Pak Made itu, structuring-nya masih bingung ya? Mungkin kalian belum bisa membedakan kalimat nominal sama kalimat ver verbal. Nanti kan ada tuh, misalkan "countable" sama "uncountable", gitu ya. kemudian ada apa? Ada verbal nominal, kemudian ada tenses-tensesnya yang dasar itu belum, kayaknya belum ini deh. Makanya saya ya. sarankan nanti uh, ini dulu apa ngambil elementary dulu ya? Soalnya kalau ya. kalian habis ini ngambil, ini ngambil akademik itu. Ya. Nanti ngejarnya susah ngejarnya susah yang lain itu mungkin sudah bisa kanan kiri nanti kalian merasa tertinggal gitu ya enggak adil juga susah. ya masih list mesin ya. masih susah Good, ya Oke okay, uh, kalau tidak ada pertanyaan Oke okay, so far I'm gonna end this class ya again ya yeah. uh, for uh, the next meeting kita akan ada writing dari teman-teman kalau misalkan ini uh, boleh minggu depan siapkan ini, siapkan kertas atau apa. Jadi kita akan belajar nulis bareng-bareng ya. Uh, nanti akan kita nggak nggak nulis esai, nanti kita akan nulis ini. Apa nulis paragraf aja. Jadi belum esai tapi masih masih paragraf dasar gitu ya. Jadi kalau misi siapkan boleh kertas ataupun ini. Nanti kalian boleh foto kirim ke saya gitu ya. Hasilnya seperti apa kirim ke saya. Oke, okay. thanks for attending the class today. Again, I apologize if there is any mistakes or anything. Uh, Again, I'm sorry that my voice is very loud because it's raining, actually. Jadi saya harus teriak, karena kalau tidak, saya nggak yeah. kedengeran suara saya. Hujannya <laughs> lumayan deras sekali ya. Oke, okay. uh, I hope that you can improve. Uh, Bu Nas, Pak Made, dan juga Pak Elwin, uh, yeah. I, I'm proud of you. Kalian sudah, apa walaupun pelan-pelan, tapi bisa ini, bisa pegang. It's fine. Yeah, I, I like that. Daripada yang cepat banget, tapi salah terus, mending pelan-pelan dulu. ya. Uh, thanks for attending today. See you next week. Uh, oh iya yeah, untuk hari minggu besok ya kemungkinan tuh saya akan mengadakan webinar workshop tentang ini speaking ya uh, dalam bahasa Inggris nanti saya akan ajarkan tadi idiom idiom yang tadi jadi hmm. kalau misalkan kalian tertarik datang silahkan datang ya saya nggak tahu yes. Pak Paluman sudah ini membuat posternya atau belum nanti kalau ini silakan di uh, minta apa Pak Lukman nanti biar di-share ya uh, kelasnya besok ya besok jam 8 kayaknya ya uh, Oke, okay, thanks for attending the class. Uh, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat. Uh, selamat. Terima kasih. Right, uh, Oke, okay, Eh,